Bu, bu, bu. keluarin <susuk> <susuk> <suk> <suk> <suk> <suk> Ini pada, pada foto semua ya, yang belinya ada yang bisa. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT di mana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin Di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi kali ini ada yang spesial luar biasa di mana di sini ada tayangan terbaru dari Ayah dan juga Ayu di Trans7. Di sini kita melihat nih keseruan Ayah dan juga Ayu. Sekarang Ayah jadi pemain casting serunya main bersama dengan geng-geng yang selalu kompak, ada tim merah dan juga tim biru, siapa yang menang? nah bagi sahabat semua langsung cus aja ya ke channel youtube nya trans 7 nih dan pastikan ada channel ayah dan juga ayu setiap minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, informasi selanjutnya juga di sini ada yang spesial nih pemirsa, ada syuting ayah dan juga ayu yang hadir di salah satu pasar tradisional di Depok dan di sini diperlihatkan ada Ayah dan juga Ayu Tingting serta mom Momating sedang berjualan. Episode ini untuk minggu depan nih pastinya seru banget ya karena Ayah Rojak jualannya laris manis nasi pras Ayah Rojak diborong semuanya sama semua ibu-ibu yang lagi jalan-jalan sehat di pasar sana nih pemirsa langsung ikutan rusuk juga nih ya bersama dengan ayu ting tim pokoknya seru deh kalau udah ayah dan juga ayu yang jualan pastinya seru laris manis pemirsa yang semangat ya neng ayu dan ayah rojak bagi sahabat semua yang penasaran nih seperti apa kocaknya ayah dan juga ayu yang sedang berjualan nasi pedas ayah rojak bagi sahabat jangan lupa saksikan ayah dan juga ayu minggu depan setiap Sabtu dan juga Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Serunya minta ampun, serunya pasti pol nih. Oke, sahabat selamat menyaksikan nih cuplikan kegiatan Ayu Tinting hari ini yang ada di Pasar Depok. Yang mau ke sana boleh deh ya. Oke, sahabat semua selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <s Shiva> <Ibu -Nan. gockoninda Glassboro> <lensing. Mtrameye>. <program> tuh beli saya udah punya uang banyak nih jajan yuk mau jajan beli oh ini dah pagi pagi ya wang. kasinya mana lagi? habis? ayah habis ya? ya ibu ngapain? tahun <tuk> pada pada foto semua air ya. yang beli ada yang bisa. <tuk> Sore, laku, laku, laku Ayah abis, Aku mana? Maaf ya, Pori Ya, ayo, Pori, jangan diberhasil Iya, emang lu paling-paling Janjinya udah setahun Maaf ya, Pori, dijual jangan di jual Mas, silahkan Nomor aja belum turun Mata duitan Mata Mata duitan cek Eropa kali, puri di <SILENGALAN> Dianya apa nih ayah tuh pada manggilin ayah tuh ayah, oh ular ini diculik biarin biarin Lu pelan-pelan kalau sama dia, nangis mulu Udah kayak apa Udah kayak apa nung dong sama kayak abang <guluh> Itu artis, eh itu artis, tadi artis kapan lagi coba? Diva, Diva Aku udah ngidam dari setahun yang lalu Harus syuting ayah ayu dulu, baru dibikinin tuh Ting-ting kuliner Oh sibuk banget, kita bukainya Wuuuuh Katanya sih sambelnya enak banget oh, tidur dulu Iya Sambelnya enak banget Tunggu -tunggu. Eh, ini enak banget ya Iya, enak Kalau oh, ngomong deh, makan deh <laughs> Ini ada... loh. Ini ayah bikinnya berapa ya? jam 3 Jam tiga pagi? Sebelum subuh Dibantu ibu Enggak Eh, ngomong Sambelnya dong, Mbak Anak kenal dah, kan Oh iya terima kasih. Enak pedesnya enak, enak ya mantep ya katanya ya. Wah ya, nasi bakar enak, pedesnya enak tuh ya. Tangan siapa dulu? Tangan artis. Eh artis apa aneh? Kamar Sapari otom. Mi, siapa sih anak siapa sih guru sulin mulu dari tadi? Ingin timur mau jadi anak gua kayaknya, pak. Iya, udah biaya jadi anak lo. Jadi ayo apa kuliah? Udah jam dari setahun yang lalu harus syuting Ayah Ayu dulu baru dibikinin tuh. Ting ting kuliner. Oh sibuk banget kita bukay. Uh, katanya sih sambelnya enak banget.